Setelah beliau apa tangga nonotahli, lan nonopobo sing diundang masyarakat itu pulau, pulau itu teko tepat jam setengah tujuh. Jadi gua mesti teko jam itu kurang seperempat, Itu biasa. Ki ki guro dicek mesti terlambat. Yaitu di desa saya itu tiga, rata-rata di atas terlambat. Waktu pulau itu kalau teko awal terus sampai tiga kali, ngomong nggak sesungguhnya, maksud kalah disebut disebut. Sesuai tiang-tiang teko, pora tersinggung kesini untuk awal rontok anjarnya.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 Yang awam pula dan orangnya juga sampeyan, kalau beli tiket jam 4 untuk beli pahala gencana atau pesawat ke Jakarta, setengah empat itu harusnya di Lasem. Daerah saya itu kalau beli tiket mau ke Jakarta lewat Lasem. Nih, berangkatnya jam 4, setengah 4 sudah di agen. Beli pesawat check in sebelum satu jam. Kenapa selalu kalau dalam hal agama kok terlambat? BLT mana sampean tak jam suruhnya tak antri, subuh. lu <laughs> kalau sampean awam-awam total tidak tersinggung. BLT ya terlambat tiket busu terlambat pesawat juga terlambat, oke agama juga apa ter? Ini tidak diskriminatif, itu dosa sadar Berarti aturannya agomo kalah dari aturannya Cino, Cino aturan tiket terlambat hangus, kewati. wedi lagi misalnya pengirang dani ibadah hangus karena terlambat. Apa mama buah mama mureng-mureng mau saya lagi cekeli, Bapak Gus itu, pangeran si, juga kalah mek tiket bis. Yusik utok iso ilmu ne iso njalang ngelangi ora dalilan. Ya <tawa> ini. ini contoh kira, contoh apa? Contoh iki. Mungkin kalau kita sebagai soleh yang pastinya biasanya jam lihat fenomena itu Ya, Mana kalau kula tumbuh tunggu di tepat, tak hormati, betul. saya dengan tiket pesawat juga hormat, dengan tiket bis juga hormat. masa ngaji sadah? Ndak, harusnya lebih hormat.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 Pam, keluarganya tertutup, benar. terlambat, pam. <laughs> Biar tahu, ini contoh hero ini contoh apa? Dan hero ini pula yang diterapkan, yang dilatihkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kau boleh balik matur Ketika para sahabat itu cemen karena tangannya luka, karena kakinya luka oleh perang atau oleh sebab nomor perang. Mereka cemen, matur neng Nabi, jadi Nabi enak. Ya, Diwarai Quran, iam taskum khorfum, fakod masdal koma korfum, Wong kafir lu gendoh-gendoh, itu luka. Mau demi ketapi, ketapi. kuwe cari demi pengirang luka, kamu gegerem geger-menggaru, ketapi. Kalau nih kita jamaat ini sebagian pentahat. Gara-gara kita mandi, lemprovokasi kalau mandi, maling ayam, maling pisang, maling mangga, maling pelemok, maling copet dan sebagainya. Tengah apa-apa itu tanggulirakannya dengan kadoan cekak nyolong pide nggak itu kok Jadi Allah itu sering punya tradisi orang dolim itu dibikin satu perilaku. Kemudian perilaku ini sebagai kaca bagi orang toh. Lo kalau kadang ya yo artinya beti u bisa mangan tau orang. Miau nggak rapati rawati prospeknya deh. Secara bazar ya kadang kalau beti. Tetapi kalau nabi mikir, mikir lah iya bisnis prostitusi ramai prospek uang hidup di puluhan tahun kira-kira birang-birang istiqomah <tuan> ya kok kita jadi gini ayo prospek orang apa nih istiqomah uang hidup di uang nakal yang tetap kira tapi istiqomah kita jadi kok nggak masalah musuh kita jadi jadi mungkin dia musuh ada yang benci menonton latihan nyantet, barang macam-macam tapi coba kalau sama jadi badan narkoba Madepi polisi ancaman hukumannya seumur hidup. Sudah gitu, pertanyaan antar badar narkoba rawan ditembak, rawan Toh berani mereka menantang nyawa tebran kita Jadi, um, soalnya gak dinyali Gak dinamo. ono ninja di neraka orang pelor. Bejunta Ali ke keduanya. Bejunta ini jari aku mau <gaduh> yo yes, biasa wong oh, anak wong oh, maksiat-maksiatnya wani mati kok aku dadi jahe rawani apa mati bangunnya aku wonng salah model opo wong soleh model wonng yawe pak gara-gara itu tadi opo punya tradisi membandingkan wong soleh dengan wong termasuk ayat paling populer gini wong cita ku nu tak ya'lamu anak en aku bi lamun naka lamun kalau kamu merasa luka karena perjuangan, orang-orang nakal juga luka karena perjuangan. Toh mereka berani, Masa kita yang bayar turju, namina Malah ya, kita harus nyanyi enggak wakal lagi. Huawei ini cerita gitu, ngaji anak Cikgu. Wong ragilem di dua iku medit-medit itu. kajir gane, enggak Kaji baleng banter batangnya rupiah, sila larang duit parkir lah kabeh tuh nak umur yang uang rotos rotos tahun kaji mau tolong pulau juga sampai anak bung si dino tolong itu sejak bulan itu untuk tolong pulau oke tiga kali tiga sangat pulah gue nak sebulan untuk sangat pulah gue sepuluh bulan itu untuk bener kintan sembilan ratus sembilan ratus peng tidak tahun itu berarti di duit tidak tidak diuang anak dino buat duit tolong ngabub subida tahun duit tidak kacimu tolong pulau tahun berarti regane kaji satu lima ratus meneras telung tolong ngabubat tahun ya? rega negasi mau per hari satu makanya gue sering ya, diskusi beberapa ya, para coba lah umat ini dilatih rasional rasio makanya ya, mandu agama itu harus beli ilmu ojo mau berjiroh toh gajaran ini kita harus mandiri lewat ilmu. Misalnya supaya sifat kikir itu hilang, katakan kaji itu lebih mahal ketimbang uang parkir, ketimbang uang lebih terminal, peron wong TV vision nih sebagai sponsor lebih mahal timbang uang apa? Parkir lebih murah timbang uang apa? Kalau gua hitung satu hari itu dua ribu, apa tiga ribu itu sahammu rem itu dibeli tidak tidak. Dan anak kasi telomulot juta berarti kasi harganya bisa per hari mau seribu. Jangan lupa kehilangan telomulot juta geger lagi kayak pangeran telunglos kita berarti zaman pede karun jumbang agama perhari hanya seribu lima ini contoh hero akhirnya kita malu misalnya malu aku di mobil hargai samun aku duwe omah hargai jadi agama itu dilatih hero tuh lewat perbandingan termasuk perbandingan lah ya soleh-soleh sini itu yang paling minim paling nihil. di mayoritas umat Islam mulainya rawan hajiine ragi topongkur an wirroy blas gak ana sentimeneh Pulas sebagai wong alim duga. Nak jam teluh begini melakukan malak lagu teng kota nopo fluuran. Nak nakal demi demi de aktivitas. Nipulan nunani, nangis lon Ya, kadang ya, sih soalnya itu si nakal wani diaktif nganti malam hari. Si soalnya malam tuh kemu. Wong nakal wani tukaran, preman-preman wani mati tukaran demi perjuangan joko teritorial. kadang kita ketiwa soalnya gue cairan. What sih nanya Sampai awal dibantengi di sini, bisa dibantengi di sini, mat. Antara saya sudah sampai dibuka. Ini yang begini. Ini contoh-contoh kira. Kalau tidak ada dalam konteks apa-apa, contoh kira. Kenapa?